Yo, assalamualaikum, aloha guys. Ya, yeah, kali ini kita mau ngevlog dulu jalan-jalan. Ya, yeah, kalian bisa lihat guys. Nah, ini dia pemandangannya. Wah, mantap nggak nih? Lihat nih. Oke okay guys, kita siap-siap ya. Hari ini kita mau ke sebuah pulau, pulau yang keren kita mau ngapain aja di sana nah, ini dia guys kita mau naik kapal nanti juga hmm. bagaimana keseruannya guys oke okay. let's go oke okay guys nah ini lihat nih di sini pelabuhannya kita nih guys nanti di sini kita dijemput sama kapal kapalnya belum datang juga ya kan Nah Ini dermaga kita nih, di sini. Hmm. Mantap nggak nih guys? Oke, okay. ya bantu support kita terus ya. Subscribe, like, share, biar kita makin semangat buat video seperti ini dan tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke okay guys, ya guys. Berhubung kapalnya belum datang. Kita menunggu dulu ya, santai di sini dulu duduk-duduk, menunggu kapal yang datang. Oh iya, kita pakai masker di sini karena kan kita mau rame-rame di sini kumpul, jadi kita mengikuti sesuai arahan ya protokol kesehatan. Oke, kalian juga guys ya, kalau kumpul-kumpul, kita pakai masker. Kita duduk dulu di sini. nah ini dia nih guys kita nunggu duduk santai nah ada perahu tuh mantap perahu baru pulang melaut guys nah ada bendera merah putihnya mantap menyambut kemerdekaan Indonesia nih sip kapalnya datang guys Hehehe. ini dia kapalnya kita mau nyebrang naik kapal ini asik kapalnya mau merapat dulu merapat merapat ayo merapat merapat kapal sudah tiba guys ini dia kapalnya asik kita mau berangkat naik kapal ini nyeberang pulau asik oh. ini dia guys pemandangannya mantap kapal udah jalan guys kapal kapal jalan jauh perjalanan, belum sampai juga guys di sana tuh guys, nah. itu dia, itu dia pulau guys, sudah dekat, oke kita meluncur ke sana yuk, go Sampai nih, guys. Nah, ini di pinggir tepi pulau yang asik. Lihat nih, guys, pemandangannya. Wah, keren-keren! Wah, mantap, guys! Lihat airnya di bawah nih. Wah, rasanya mau masuk terus jebur jebur asik oke okay guys kita tunggu ya Halo, guys! Hi hi. kita udah sampai nih. Tengok, lihat nih, guys! Lihat, alhamdulillah, kita nyebrang, guys! Nah, itu, itu kapalnya di sana tadi. Kita harus nyebrang, berenang. Nah, dari kapal tuh kemari berenang karena di sini banyak karang, nggak bisa kapalnya bersandar. Ah, ini, guys, kita main-main dulu di sini. Ini. Kita main-main dulu di sini, pulau ini santai enjoy dulu, guys. Di sini oke. Okay. Cukup ya main-mainnya udah sore Sekarang kita pulang dulu Nanti Kita semari lagi Kalau ada kesempatan Insya Allah Jangan lupa guys Support kita terus Subscribe, like, share Biar kita bisa Buat konten begini lagi nyebrang pulau jalan-jalan lagi Lebih jauh lagi Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye